Kumpulkan madu Oh tidak, tidak ada cukup nektar di dalam ruang penyimpanan Tarik bayi larva ke makanan hindari ulang jaring laba-laba yang berbahaya <SILENCIO> Nyaam wow. Oh, Lava itu pingsan Coba lagi lain waktu oh. Lindungi sarang Dia akan menembakkan jarum Beracun, tarik untuk menghindari Teruskan, beri sedikit lagi sertawan tawan-tawan itu, kamu pahlawan kami oh tidak, tidak ada cukup nektar di dalam ruang penyimpanan bunga-bunga sedang mekar, ayo ambil nektarnya Yeah! Wow, kamu mendapat satu guci madu. Teruskan, wow! Burung pemakan madu datang sembunyi. Kamu mendapatkan satu guci lagi. Kerja hebat. Wow! <tik> <tik> Hati-hati. Oh, oh, tidak ada banyak waktu. Ayo cepat. Lihat, kamu telah mendapatkan empat guji madu. Kamu luar biasa. Wow, kamu mengumpulkan banyak madu. Kamu punggul madu yang ahli. Kami adalah lembah pembangun. Merawat bayi lebah Aku ratu lebah, aku akan punya banyak anak Tarik bayi larva ke makanan Ini pekerja kecil yang lucu. Sarang Madi telah menambah pekerja baru. Kamu sungguh hebat.